Waspadai emas sedang berkonsolidasi. Secara umum, bias harian pergerakan emas yang terlihat pada grafik 4 jaman berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.